Tahukah kamu, tanggal 16 Oktober diperingati sebagai Hari Pangan Sedunia. Di tengah situasi pandemi COVID-19, Hari Pangan Sedunia menyoroti terkait pangan dan pertanian adalah bagian penting dari tanggapan terhadap COVID-19. Hari Pangan Sedunia dirayakan setiap tanggal 16 Oktober dengan tujuan menghormati Organisasi Pangan dan Pertanian, FAO, yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. FAO didirikan pada konferensi umum ke-20 PBB pada November tahun 1979. Saat itu ide penetapan hari pangan dunia ini dicetuskan Dr. Paul Romani, seorang delegasi Hongaria yang juga mantan Menteri Pertanian dan Pangan Hongaria. Peringatan hari pangan adalah pengingat untuk menghargai sesuatu yang kerap dipandang remeh, yakni makanan. Padahal, makanan merupakan inti kehidupan dan landasan budaya. Mempertahankan akses makanan yang aman dan bergizi menjadi bagian penting dari respons terhadap pandemi COVID-19. Utamanya bagi masyarakat miskin yang rentan yang paling terpukul pandemi dan guncangan ekonomi yang ditimbulkannya. Ini sekaligus saat yang penting untuk meningkatkan penghargaan bagi petani sebagai pahlawan pangan. Selamat Hari Pangan Sedunia!